Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2022 terpantau mengalami penurunan untuk cetakan U, sedangkan harga emas cetakan Antam tidak berubah. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp569.000, tidak berubah dibandingkan harga Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022.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 Lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol 4.935.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.812.000 rupiah, turun 1.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 22 Juni tahun 2022, untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.